Agak senyum. Senyum ni ramai dia segi teori saintifik pun nabi ni senyum je. Senyum banyak. Macam mana pun nabi senyum. Nak isteri masak masin, nabi senyum. Ada orang miskin sekali datang bawa bawa apa bawa buah. Bawa buah anggur bagi kat nabi. Yang Rasulullah kau suka ke makan? Nabi makan, nabi senyum aja. senyum nabi makan. Yang sahabat-sahabat dah terasa hati. Rasulullah ni biasa kalau dapat makanan diajak kita makan. Hari ni dia tak diajak ni kita makan. Apa cer? Kan pahal tajak ajak ni. Lepas tu Nabi makan. Sampai sudah Nabi makan. Kemudian orang miskin ni yang bagi kat Nabi ni rasa senang hati. Dia pun jalan. Lepas tu sahabat-sahabat cakap sampai hati ya Rasulullah kau tak ajak pun kami. Apa Rasulullah jawab? Ketahui lawai sahabatku. Sesungguhnya buah yang dibawa tadi masam. Aku aku aku aku makan, aku nikmati buah yang masam itu Sebab aku tak nak sakitkan hati dia yang dah bagi kat aku Aku senyum je aku makan Dan aku tak nak kau datang nanti kau cakap Masamnya kecil hati dia Dan aku tak sanggup tengok sahabat aku makan buah yang masam Tengok macam tu sekali kita yeah? Cuba kalau kita Isteri kita masak masin Jam -jam. Nabi panggil isteri dia Ya mumairah wahai pipi kemerah-merahan Cuma kita buat macam tu dengan bini kita. Wahai pipi. Tak apa pipi kau ni. Masih ni. Ha, jana, ha. Kita tak tahu pipi dia macam mana kan. Bantai lah. Kan? Lepas tu isteri Nabi datang. Ada apa ya Rasulullah? Dia tanya Nabi, Nabi kan. Rasulullah kata. Ingat tak masa mulu-mulu kita kahwin? Kenapa ya Rasulullah? Kan kita makan suap-suap. Bersuap. Ingat tak? Ingat ya Rasulullah. Kau suapkan aku dulu. Nabi dah tahu. Tengok akhlak Nabi. Nabi dah tahu masakan tu masin. Tapi Nabi tetap suruh isteri dia suapkan. dia. Bila suap, Nabi kunyah seperti biasa. Tengok akhlak Nabi. Sabar tak sabar. Kemudian, bagi aku pula suapkan kamu. Bila Nabi suap, masa Nabi kunyah dia senyum, Nabi buat muka macam biasa. Nabi tak buat muka masin, tak ada. Bila Nabi suap dekat isteri dia, masuk dari dalam mulut, langsung dicapai pinggan tu buat ke dapur. Ya Allah masinnya. Hmm. Cuba kalau kita. Kau sini kau. Kau sadar tak? Berapa darah tinggi aku ini? Oh, mak. Punya garam kan? Oh, tak mengalah betul ayat dia kan? Cubalah kan lelak lek-lek Orang perempuan ni penat. Pempat ni penat kadang-kadang. Dia kadang ter, termasam, termasin. Biasa tu. Orang perempuan jangan main-main juga. Kena jelayan suami lelak walaupun suami marah. Sabar. Sebab perempuan syurga ni dah confirm kalau kita taat. Betul. Jangan sampai suami kita lagi suka makan di kedai Tomyam daripada makan di rumah. Yeah. Dekat kedai Tomyam, anak-anak darah yang ambil order tu lain kaedah tu. Nak makan gapak, Be? Oh, oh. Oh. I mean. Nak makan gapak, Be? Yeah. Um, Dia pun tulis. Nak makan gapak, Be? Uh. Cik goreng, sir. Cik goreng, sir. Telur dadah, sir. Telur dadah, telur dadah. dadah, sir. Lagi, Be? Sok kosong sok, kosong sok, so, so. lagi uh, Fresh orange sok, fresh, fresh orange sok, lagi ber Mus sok, ambil ah, Nampak? Habis <laughs> am, am, am. ni gurgah pulak Nampak, mm. nampak Geram tengok, nampak Kita kat rumah kadang suami cakap Yang nak air Pembek kat kolah tu <laughs> Kawan tu nak minum ke nak mandi? kan hmm. <laughs> Kat kolah kau suami ambil air, apa cer? Yang suami pula dah geram Jauh sangat Korah tu tak sampai Bini bertahan Tarik getah paip tu lah ilah, ilah Teruk betul Perangai Janganlah macam tu Balik nanti Tukar dialog Abang Abang nak kopi tea or me oh, macam tu kan apa dia geram abang cakap lah abang nak apa abang nak makan ke nak apa ke atau nak saya picitkan belakang abang cakap lah oh, suami pun aja cek cek niar dah tengok bini dia aku ni salah rumah ke betul lembut hati iya eh, kita tengok khurbah tak Nabi Nabi pesan apa berlemah lembutlah terhadap isteri-isteri kamu kerana sesungguhnya isteri-isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia saya ulang balik berlemah lembutlah terhadap isteri-isteri kamu faham faham nak tu oh mah lelaki berani ke faham depan dan faham biar lelaki biar bini tak nampak gerak kepala dia tu kan kan masa dia tu ramai lelaki ni ramailah isterinya kerana isteri adalah pembantu dan teman yang setia lemah lembut orang perempuan pun jangan kasar-kasang orang lelaki bukan lelaki je lembut dengan perempuan perempuan pun kena lembut dengan le lelaki ingat tu eh Layan dengan baik Orang perempuan ni Nabi kata Jaga solat Jaga puasa Apa? Jaga maruah diri Maruah suami Taat perintah suami Jaga empat-empat ni Nabi kata Masuklah dalam syurga Mengikut mana-mana pintu Mengikut pilihan hati kamu Betul lah orang perempuan Siap boleh pilih pintu Kat dunia ni Boleh pilih langsir Boleh pilih kain Dekat akhirat Sok pilih pintu Nak masuk syurga Orang lelaki mana boleh pilih Dapat masuk untung. Ya. Yeah. Tu sebab orang perempuan lemah lembut jangan lelaki ni. Sabar je. Aku ni nak syurga. Biarlah suami aku marah. Besok, besok dia minta maaf juga. Besok dia baik juga. Macam tu lah. Biasa. Abang minta maaf lah. Abang marah semalam. Abang bukan apa? Abang tension. Alah faham bang. Abang marah macam mana pun. Jah tetap sayangkan abang. Abang ingat tu. Oh, cakap macam tu. Lembut hati suami. Kadang-kadang suami pun cakap. Abang... Suami ni dia mencabar tau kadang. Mencabar kesabaran isteri Dah macam-macam dah masak ke isteri tu Suami tetap tanya benda yang tak ada Sayang, telur dadah tak ada? Oh my Awak dah ponek masak ni? Telur dadah tak ada? Macam-macam binatang aku masak lagi ni? Apa tak yang kau tanya? Allah Allah, garang betul Jangan macam tu Jangan macam tu eh. Uh.